Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Muslim Healthy Lifestyle MLS Official. Terima kasih pada viewer yang sudah subscribe dan yang belum subscribe agar subscribe agar tidak ketinggalan informasi alternatif dan kesehatan ala MLS. Kita akan pada kesempatan kali ini kita akan coba membacakan berita yang viral pada bulan Februari tanggal 25 2023 Pukul 15.25 yaitu dari CNN Indonesia Viral berita bayi 27 kg di Bekasi jalani pemeriksaan dokter Jakarta CNN Indonesia Muhammad Kenzi Alvaro bayi 16 bulan di Bekasi yang mengalami obesitas Viral di dunia maya, kondisinya cukup menyita perhatian, sebab pada usianya kini bobotnya mencapai 27 kg. Dilansir dari detik.com, Ibu Kenzi Pitria mengatakan bahwa sejak kecil bayinya memang mendapatkan asupan yang tidak sesuai. Kenzi dikatakan kerap diberi air susu kental manis, lantaran asi sang ibu tidak keluar akibat riwayat pengobatan sakit ginjal. Di samping itu, kondisi keuangan keluarga juga yang sangat terbatas. Suami Fitria hanya pekerja serabutan, sementara kedua kakak Kenzi masih sekolah yang juga butuh biaya. Sebenarnya tidak boleh dikasih susu kental manis buat anak umur segini. Habis waktu itu tidak ada yang kerja. Anak sekolah dua, yang satu SMK, yang satu TK, kata Fitria beberapa waktu yang lalu. Menurut Fitria, Kenzi saat ini belum bisa berbicara, merangkak atau berjalan seperti anak seusianya. Anak ketiganya itu baru bisa ngesot. Ngesot jadi duduk, pindah ke sini gitu. Tidak merangkak, dia begitu pertumbuhannya beda sendiri kata Fitria. Menurut Fitria, anaknya jarang sakit, meski sempat flu, batuk beberapa kali. Tapi, usai sakit, berat badan Kenzi tidak pernah berubah seperti kebanyakan bayi pada umumnya. Kemarin saya pulang dari rumah sakit Ananda Bablan. Pulang-pulang dia sakit, badannya panas, gatal-gatal. Dia kalau sakit tidak pernah turun beratnya, masih segitu-gitu saja. Tetap, kata Fitria, karena bobot anaknya tersebut, Fitria juga mengaku kewalahan saat harus menggendong Kenzi. Lebih lanjut, Fitria berharap agar buah hatinya dapat Memperoleh pengobatan sehingga pertumbuhannya normal Seperti anak-anak lainnya Kalau bisa ada yang bantu, tuker susu gitu Bantu buat pengobatan juga Harapan saya, saya pengen kayak anak biasa Normal, ucap dia Itulah berita dari, saya kutip dari CNN Indonesia Kita akan coba menanggapi dari berita tersebut Ada beberapa catatan dan hikmah dari peristiwa tersebut yang harus kita ambil Yang pertama Kita ketahui bahwa dalam dalil Al-Quran Yaitu surat Al-Baqarah ayat 233 Yang Allah berfirman Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh Yaitu bagi siapa yang ingin menyusuk, menyempurnakan penyusuannya jadi, Al-Quran sudah memberikan petunjuk dua tahun penuh untuk sempurna disusukan dengan air susu ibu. Yang kedua, manusia diberikan ASI selama 2 tahun karena kita adalah manusia, bukan anak sapi. Yang ketiga, tentunya dengan diberikan ASI itu kesehatannya baik buat si ibu maupun buat si bayinya. Terutama tingkat imunitas tubuhnya menjadi kuat, tidak rentan sakit seperti dalam berita tadi, sering kena flu, sering kena batuk-batuk, dan juga panas serta gatal-gatal. Itu indikasi dari imunitas dalam tubuh Kenzi mengalami penurunan, sehingga rentan terkena virus atau bakteri, sehingga imunitasnya rendah. Maka, sering terjadi penyakit-penyakit uh, yang berkaitan dengan infeksi. Yang keempat, apabila air susu ibu ASI tidak keluar, maka solusinya adalah diberikan susu ASI kepada anak tersebut oleh orang lain yang memang keluar air susunya. Seperti juga sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi ketika masih bayi, ibunya tidak keluar ASI, maka Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Yang kelima, gerakan donor asi Terutama bagi ibu yang memiliki asi berlebihan Sehingga asi yang berlebihan ini bisa disumbangkan Bisa diberikan kepada anak-anak uh, yang lain Yang ibunya tidak mendapatkan uh, air susu keluar dari tubuhnya Sehingga banyak yang bisa dibantu Dengan gerakan donor asi Yang keenam, alternatif Jangan eh, diberikan eh, susu coconut milk atau santan Jadi alternatifnya diberikan coconut milk atau santan Karena kandungan gizinya itu mendekati asi Asam lauratnya terutama tinggi Bukan susu formula atau SKM Susu kental manis Yang saat ini dihilangkan susunya Tinggal kental manisnya Kenapa? Karena mayoritas isinya adalah gula Yang ketujuh Waktu MPASI, makanan pendamping ASI, bukan diberi makanan kemasan atau produk dari pabrikan. Tapi harus diberikan makanan yang real food, yaitu protein hewani. Sehingga si anak tidak mengalami malnutrisi. Atau seperti Kenzi tadi, kebanyakan gula. Sehingga tubuhnya, karena gulanya berlebihan, gerakannya kurang lincah atau kurang aktif bergerak maka disimpan menjadi lemak sehingga tubuhnya menjadi gemuk atau juga obesitas yang kedelapan hanya di Indonesia yang susu itu ada di semua umur, kalau di luar negeri itu tidak semua air susu diberikan ke semua umur kenapa? ini problemnya menjadi orang mengalami defisiensi nutrisi esensial Harusnya diberikan uh, nutrisi esensial yaitu protein hewani Yaitu mengandung 9 asam amino dan omega 3, omega 6 Karena kadang-kadang pemahaman ibu-ibu di Indonesia Kalau sudah minum air susu atau susu formula Maka sudah cukup dianggapinya gizinya Padahal itu sangat kurang Sehingga bisa jadi tubuhnya mengalami malnutrisi atau mengalami defisiensi nutrisi esensial, yang kesembilan, anak gemuk itu ada persepsinya dianggap sehat, padahal sekali lagi gemuk itu berarti tidak sehat. Ada yang bilang gemuk tuh bikin greget, gitu ya. Padahal gemuk itu adalah atau obesitas itu investasi penyakit ke depannya, salah satunya Kenzi, akhirnya bergerak saja sudah tidak mampu, jalan saja tidak tidak mampu dan dia yang bisa lakukan sampai saat ini ngesot bisanya karena kelebihan berat badan. Dan itu tentunya akan merepotkan bagi ibunya ketika menggendongnya sudah sudah tidak mampu karena saking beratnya. Bayangkan saja 27 kg itu sangat-sangat besar ya. Sehingga ibunya juga sendiri kerepotan dalam menggendongnya. Yang kesepuluh, pengalaman pribadi Ketika anak diberikan Susu formula, anak malah Jadi rentan sakit Terutama sakit pencernaan Ketika saya punya Anak ketiga-tiganya tidak diberikan uh, Susu lagi Alhamdulillah, anak tidak rentan Sakit lagi Karena apa? Karena kita coba penuhi dengan Protein hewani Yang uh, tubuhnya Dipenuhi dengan nutrisi esensial Ini juga kita mendukung Atau kita mengikuti program pemerintah Yang tahun ini dikatakan bahwa Tema Hari Gizi Nasional adalah Protein, hewani, cegah stunting Itu menarik ya Karena memang belum ada kesadaran Dari ibu-ibu uh, terutama di Indonesia Masih menganggap bahwa bubur atau nasi itu menjadi nutrisi yang mau tidak mau diperkenalkan oleh anak-anak kita. Sehingga otomatis gula akan tinggi di tubuhnya. Yang 11 yang kita tahu juga bahwa susu itu dikatakan mengandung kalsium. Yang fungsinya memperkuat tulang dan gigi. Faktanya bahwa anak-anak Indonesia yang suka minum susu, giginya pada rusak. Ada keropos Itu tandanya apa? Tandanya susu itu mengandung gula tinggi Sehingga bukan memperkuat Malah bikin rusak gigi-gigi anak kita Walau alam bisawa, Terima kasih Yang sudah subscribe Yang belum subscribe Agar tidak ketinggalan informasi alternatif Dan edukasi tentang kesehatan ala MLS Kami persilakan untuk subscribe Stay relevan, Stay ketosis And stay healthy Salam Pejuang MLS, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.